النبي يوحا سمي محمد أو أن أديه واحنا أهله، واسألهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala ina Allah La hawfun alaihim walahum yahshanun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Ilahi antam maqshudi Pertama-tama yang saya hormati Sahibul wilayah RW 06 Puri Pemay 2 Bapak Darmanto yang mana beliau belum berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau nanti menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Yang saya hormati, para ketua RT seperti permain dua dari RT 01 sampai 08 yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Bapak Komari beserta jajaran yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati sesepuh bini sepuh puri permai dua dan yang saya hormati para sipil maupun militer puri permai dua yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal adamin yang saya hormati Para Ustadz, Wadir Khusus Al Mukarram Ustadz Yusuf, yang Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, selalu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya hormati Ustaz Rahmat Rahmat yang saya hormati Ustaz Ain dan yang saya hormati Ustaz Asikin mudah-mudahan beliau juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang saya hormati para tamu undangan semua Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan mahirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. ya Alamin. Puja dan puji syukur, hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana... Pada malam hari ini, kita semua masih diberikan cucuran nikmat, nikmat iman, islam, dan isyarat. Sehingga kita semua masih dapat memenuhi undangan dari Majelis Taklim Al-Hidayah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus tawafan pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua dari rumah menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dihabiskan Allah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peserta keluarga sahabat dan para pengikutnya dan para ulia Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir amin ya rabbal alamin alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya, sebagai pembawa acara, akan menyampaikan rangkaian susunan acara pada malam hari ini untuk yang pertama, pembukaan yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Andri dan yang ketiga, sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah dari Bapak Komari Dan yang keempat Tawasul Disambung dengan marhaban Yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Rahmat Dan yang kelima Tauziah Agama Yang insya Allah akan disampaikan Oleh Al-Mukarraf Al-Ustadz Yusuf Dan yang terakhir Doa penutup Itulah rangkaian acara Pada malam hari ini Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya suratul Fatihah, acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan keberkahan dari suratul Fatihah ditujukan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. الى عدرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لوشع به ودوجه ودود الكرام سيؤمن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطات الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونقضون untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Andri dengan segala hormat, kami tersilahkan. ورحمة الله وبركاته up head. Waktu jumpa di Allah diri kita masing-masing. ya Untuk acara selanjutnya yaitu sebutan dari Ketua Majelis Taklim Al Hidayah Bapak Bambang dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazihi Ja'ala sahra ramadana Sayyid al-ayyami wa syuhur Wa bihi khasad Nabiina, wahabiina Muhammadin Wara Alii wasahbihi ajaib. Waman tapi aku bihaskan ilmu yamidin amabatu. Pertama-tama yang saya hormati para ustadz, wabil khusus bapak ustadz Yusuf dari Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Yang Alhamdulillah, beliau sudah di tengah-tengah kita, yang kami harapkan nanti bisa memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang saya hormati para Ustad, Ustad Nurul Kamil, para Ustadz yang lain, Bapak Ustad Azizin. Bapak Ustadz Muhammad Indra Gosasi, Bapak Ustadz Bahri S.P.D.I., Bapak Ustadz Mumu, Bapak Ustadz Ainur Hidayat, dan para Ustadz yang lain, yang kami tidak sebutkan, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan semua Selalu dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Tarmanto selaku ketua RW 06 Puri perma2 beserta seluruh staf dan jajarannya yang Alhamdulillah juga pada malam hari ini sudah di tengah-tengah kita mudah-mudahan selalu amanah dalam mengemban amanahnya. Amin. Yang saya hormati pula seluruh RT dari RT 01 sampai dengan RT 08 yang sudah nampak hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus soibul wilayah Bapak RT 05 Bapak Sukir mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam mengemban amanahnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula seluruh tokoh masyarakat Baik sipil maupun pemerintah Yang hadir juga diantara kita mudah-mudahan Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati seluruh tamu undangan Yang sudah hadir pada malam hari ini Mudah-mudahan yang bisa hadir malam hari ini Juga selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati, seluruh jamaah yang sudah hadir, khususnya jamaah pengajian Al-Hidayah, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas beribu ribu nikmat yang telah kita terima terutama nikmat iman wal islam nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati isra dan miraj Nabi Muhammad SAW yang sekaligus juga Malam penutupan sementara untuk pengajian Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian jemaah yang hadir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam kita selalu ke keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan amanatnya amin. dan kita harapkan mendapatkan syafaatnya telah biyawil qiyamah amin Bapak, ya alamin ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, isyidikanlah kami menyampaikan sedikit sambutan yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadir undangan kami dengan segala kekurangannya sekal, eh, baik penyambutan dan eh, sarana kami selaku panitia peringatan hari besar mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan juga Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian hadirin dibalas pahala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbi wa Ucapan terima kasih dari kami juga kepada seluruh panitia yang telah berjibaku sehingga dapat terlaksana pengajian pada malam hari ini atas segala sumbangannya baik berupa moral maupun sumbang seh pikiran. Atas nama dari pengajian Al-Hidayah, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal Bapak Ibu sekalian dibalas-balas oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga atas nama Majelis Talim Al-Hidayah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para ustadz yang telah membimbing kami, bapak ustadz asikin bapak ustadz Mamat Rohman, bapak ustadz Ayn, jasa Kamilahu hadam Mudah-mudahan ilmu dan keteladanan yang telah diberikan kepada kami sekalian para jamaah pengajian majelis talimah hidayah mudah-mudahan menambah ilmu dan uh, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin yang ketiga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Al-Hidayah yang sudah rutin melaksanakan pengajian Al-Hidayah setiap malam hari Jumat yang sudah berjalan sekitar alhamdulillah hampir tujuh tahun kalau nggak salah lah telah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan kegiatan kita juga bisa dilancarkan nanti di kemudian hari. Amin. Amin. Ya Rabbi alamin ya Bapak-Ibu sekalian, eh, sebelum kami tutup, saya juga menyampaikan harapan kepada para jamaah majelis talimah al ya. Mudah-mudahan pengajian kita bisa langgem. Bisa berjalan kembali setelah nanti kita libur selama bulan puasa Untuk lebih meningkatkan keimanan dan keusahaan kita beribadah Jadi sekaligus pada malam hari ini kami menyampaikan untuk sementara pengajian Al-Hidayah kita istirahat sampai kita mulai lagi insyaAllah nanti di setelah Lebaran Idul Fitri Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komari yang telah menyampaikan sambutannya untuk acara selanjutnya, yaitu tawasul dan marhaba, yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Rahman dengan segala hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bilal hadirudin Nabiya al Muhammadin InsyaAllah alayhi wa sallam Wa ala alihi wa sahabihi wa jazihi wa zariyadih Biram wa jua'in al-katiha اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم تين اياك نعبد وياك نستعين بن سراط المستقيم سراط الذين نعطا لهم غير فضل لهم رضا وظلين ثم رويابي وإخني إياك نمر وإياك نشتعي نمرنا الشراط المستقيم شراط الذين نمتالهم غير المغضوب المغضبالهم والضالين ثم إلى رئيس شددنا وموالنا وعيمتنا ببكر ومروز ونوال وإلى بغية الشرابة والقربة والتبين وتبتبين لهم بيشن لا يوم دين شير له لهم الفاتحة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 وَالسَّائِرِينَ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا يَعْمَلُونَ لِوَجْهِ رَبِّهِمْ وَهُوَ خَيْرُ الْعَابِدِينَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ مِمَّنْ شَارِقَ الْأَرْضِ غربها وَمِنْ يَأْمَنُهَا إِلَى الشَّمَالِ يَشْهَدُ اللَّهُ لَهُمْ الْفَاتِحَةُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الشراط المستقيم شراط الذين نعود عليهم غير من خبرهم والضالين سمع إلى الرهي عدد سنسلة القادرية ونقشى بديه وجميع الطرق خصوصا لهذا الدردس من اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى درجن وكرامشاه اللهم بارك نور محمد العريب ووسليم وابراهيم على سلسله دماله دينهم جل لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ia akan apa dua ia akan istrinya nunggu nasiroto mustahil. Syiroto lahir nanong gare himrayim menggu gare himrod doh. Somnai na وَلَمَن نَّعْمَلْ سَوْءًا نُذِيقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بِدُعَاءِ الْخَيْرِ شَاءَ اللَّهُ لَهُ الْبَادِئُ وَالْمُنْتَهَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ انْشُرْا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ الَّذِي رَحِمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَمَا لَمَدِّ مَشَارِقَ اللَّيْلِ وَأَغْرَقَ بِهَا وَمَا يَمِينِهِ إِلَى الشَّمَالِ هُوَ الْقَابِضُ <سؤال> وَالْبَاسِطُ <سؤال> وَعَلَى آدَمَ إِذْ قَامَ مِنَ التُّرَابِ يَقُولُ اللَّهُ هَذَا رَبُّكُمْ فَأَثْبَتَهَا بِسْمِ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لي كأميلا إياك أن أبدي إياك أن أصانين من الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحدò الله الصماد لم يرد ولم يولد ولم يئون له وهو نهال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدò الله الصماد لم يرد ولم يولد ولم يكون له وهو نهال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدò الله الصماد لم يرد ولم يولد ولم يقول له وهو نهال La ilahe illallah, wallahu Akbar, wa lillahi l-hamd, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu berhamba Allah dari syirik ma'khulah dari syirik asyikin idza waqabah dan dari syirik nafasah dimilukah dari syirik hasin idza hasadah. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Allahu berhamba Allah akbar syirik الناس dari syirik asyikin من شعب الوساس الغناس الذي يؤسس في سلور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alaminirrahmanirrahim. الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الشراط ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وَمَا وما مِنْ من قبل وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عيدهم وما خلفهم ولا يحيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيء لسيء السماوات والأحول يعود لقضو ما هو العلي الأظيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا نُزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا لَرَوْتَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَعْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّحُ بِيهَا بِذْ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ يَمْ سَلَامٌ هِيَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالشَّبَةِ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والبجر وَرَعِدَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم صلاة كاملة و سلم سلاما تاما فلا سيدنا محمد الذي تنحلبه الوقر وذمبرج به القرب وذغرا به اللاوي وذنن به الرغاي وحسن الخواتم ويستشفع به في وجه الجليل قريب وعلى علي والصبي في كل لمحتي ونفسي بعدد كل إيمانو لله اللهم صلي صلاةً كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي ذا النحل والبرج بالقراب وقد طاب بالهواي قد نام به الرهاب وحزن الهاثم ويستشغل غم يواجه القريب وعلى الالي والشبه بكل الرهاد وانبش بعد كل ما روم الا اللهم صل صلاه وصل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به المقارس وتنفرج به القرى وتقضى به الهوائي ودنان به الرغاية وحزن الحاتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وشافه في كل الأمهة ونفس بعدد كل ما نرم لك Allahumma sholli wa sallim wa al-Fatihah al Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh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 Terima Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang Insya Allah akan disampaikan oleh Al Mukarram Al Ustad Yusuf. Dengan segala hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu jalalallamin bin'matil iman wal islam. الحمد لله الحمد لله نحمده جل على الإنعم بنعمة الإيمان والإسلام من خاصنا بخير من قد أرسلا بخير من هذا مقام قومة محمد سيد كل مكتف العرابي الحاشمي المصطفى صلى عليه الله ماذا منه جاء يهوض من بحر المعاني الجاء وآله وصابه ذو الهدى من سبيه بأن يمب بالإهتداء أما بعد ولالله تعالى في القرآن الأذيب بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أصدرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأفضل الذي بارقناه لنريه من آياتنا إنه سبيع المسيح الأياء عتام من الأياء صدق الله العظيم وقال أيها دعال وما خلقت الجنة والإنسا إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أرسلاني على الناس وَقَالَ أَيُّ قَالَ مَنْ سَلَاكَ فِي الْإِلْمِ في لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ قَالَ Mu'akabu min qabri ubadil wa ta'a Hadaratil muqaramin wal muhtaramin fara'adhidil ulama Farakiyai, fara'asati, tokoh agama, tokoh masyarakat Aparatur pemerintah sipil dan militer Yang mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu persatu tapi tidak sedikit pun insya Allah mengurangi rasa takzim wa takhimin dari saya untuk semua bapa ibu hadirin kaum muslimin rahimahkumullah bapa Ya Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua Yang hidup di akhir daripada kehidupan ini Diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia sampai dengan akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbah Puja-puji kita haturkan kepada Allah Sang ilahi robi pencipta alam semesta yang tak pernah henti memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita yang tak pernah lupa kepada makhluknya cuma makhluknya banyak lupa sama Allah aneka ragam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita Tiada bukan tiada lain Hanya untuk menjadikan kita manusia-manusia yang nikmat Manusia-manusia yang bahagia Dunia sampai nanti ke akhir Nikmat iman dan Islam Yang tertanam di hati kita semua itu adalah landasan utama manusia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya, Allah. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Itulah alam kekekalan kita. Di sana tidak ada problem kehidupan, tidak ada masalah di sana. Adalah di sana kebahagiaan yang hakiki. Oleh karenanya Pantas dan wajar Kita yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Menggunakan diri kita Jasad kita Ruh kita Untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam Semoga selalu terlimpah Ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi landasan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tidak akan ada namanya malaikat tidak akan ada namanya syaitan tidak akan ada namanya jin, surga, neraka, langit dan bumi sampai semut pun tidak akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak membuat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalam kitab Kibayatul Atqiya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan laula laula ya Muhammad ma khalaqtul aflah Itu dikarenakan Allah menciptakan Nabi Muhammad maka seluruh makhluk manusia itu diciptakan dari nur bagi dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbiya'i khuliqat min nur Muhammad kalau konteks bahasanya Kulu ambiya seluruh nabi dasar pasti akan kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita yang hidup ini sekarang adalah pasti keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nur baginda Rasul turun ke Nabi Adam alaihissalam. Turun maka sampai saat ini pula kita masih diberikan kepercayaan masih hidup nur Muhammad kita mempercayai akan agama Islam. Begitu pula kepada keluarga-keluarga beliau yang maha mulia. Para sahabat-sahabat beliau Muhajirin dan yang tak pernah takut, tak pernah berhenti untuk menegakkan la ilaha illallah di muka bumi ini. Kerana kalau sudah tidak ada ilaha illallah di muka bumi ini Niscaya muka bumi ini akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimahkumullah Temanya Memperingati Isra wal Mi'raj Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Kejadiannya kemarin Bulan Rajab tahunnya itu bulan Rajab terjadi tanggal 27 Rajab Isra wal Mi'raj kita sudah sering mendengar perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana kita dalam menyimak perjalanan-perjalanan Isra Mi'raj yang ditabrakan oleh para ulama kepada kita semua, seluruh kejadian yang terjadi di dalam perjalanan Isra Wali'raj sebuah perjalanan yang sangat spektakuler, sulit untuk diterima oleh otak kita, karena otak kita tidak akan sanggup menerima perjalanan Isra Wali'raj yang sangat luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayatnya subhanahu wa ta'ala Mengatakan subhanamah suci Allah Itu supaya menghilangkan kita Menyatakan bahwasannya ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa Hadirin ibu bapa yang saya hormati Ulama menaplikan kepada kita pasalah isroma ikhroj tapi masih banyak di kalangan kita belum bisa mengaplikasikan apa itu Israel dan Mikrod di dalam kehidupan. Tujuan para ulama mentaflikan Israel dan Mikrod mencatat di bukukannya Israel dan Mikrod supaya bisa diaplikasikan oleh generasi-generasi Islam selanjutnya. Bukan, bukan hanya menjadikan, menjadikan satu tontonan, bukan hanya menjadikan satu hiburan, hiburan, hiburan, bukan hanya sejajakan satu ingatan, tontonan, tapi yang paling utama tontonan, perjalanan Islam dan Mingroh adalah harus diaplikasikan tontonan, ke dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sesudah diisromi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan keinginan. Kalau keinginan sendiri, sulit rasanya untuk bisa saja Semut jalan dari Kisoka ketiga raksa hanya mencapai satu menit. Atau hanya dari Kisoka ketiga raksa cuma waktu 15 menit. Se kencangnya semut itu tidak mungkin bisa nyampe Cisoka tiga raksa 15 menit tapi berhubung semut di di bawah oleh manusia maka dia dan manusia naik ke darat dia akan lebih cepat dalam proses perjalanan. Begitu juga bagi rasul, karena rasul bukan keinginan kendiri, kehendak Allah Subhanahu wa taala, undangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perlu waktu bagi undangan rasul kepada makhluk. Itu yang harus kita tanam. Yakinkan di dalam hati kita bahwa Allah tidak perlu waktu untuk menentukan apapun kepada makhluk. Tidak perlu penyesuaian dengan apa yang ada. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu apapun, toh biarpun di luar logika manusia, Allah pasti akan terjadi. Hadirin mu Allah. Ketika Rasulullah SAW sesudah selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj, dirundung kebingungan Rasulullah SAW. Ini sebuah perjalanan yang sulit untuk mungkin dipercaya. Bagaimana aku bisa memberikan ini kepada umat? Maka ketika Abu Bakar Siddiq Anhu menyatakan lebih dari itu pun terjadi kepada baginda rasul aku akan berjaya ucapan Abu Bakar Siddiq menjadikan sebuah hiburan yang sangat luar biasa kepada baginda rasul tak perlu diucapkan hanya Abu Bakar Siddiq mendengar pengaduan, Abu Bakar Siddiq menyatakannya bahwa hagia rasul tak perlu kuucapkan pun, Abu Bakar Siddiq sudah mempercayainya Maka perayaan Isra dan Mikraj yang diadakan oleh umat baginda Nabi Yaitu memberikan satu kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada rasul. Ketika itu banyak manusia-manusia, banyak orang-orang yang tadinya beriman turun grafik keimanannya setelah baginda Rasul menjelaskan mengatakan Isra wal Mi'raj. Banyak yang menjadi Ada yang menambah keimanannya kepada Allah. Isra dan Mi'raj Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sejerotil Muntaha Itu perjalanan berapa puluh jam, berapa bulan, berapa tahun berapa ribu tahun kalau kita tepuk dengan sejarah Mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja Bisa mencapai 2-3 bulan kalau naik Waktu begitu cepat terjadi itulah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita umat baginda rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan di dalam hati kita akan terjadinya yakin inilah fakta kalau masih ragu ibu bapak nggak bakal hadirin Ya, enggak. enggak. Agora, bunyi ini benar-benar, bangunlah sisi se zombie. Sedangkan saksi hidupnya sudah gagal, benar-benar. Benar-benar, Maka, kata agama, kata ulama, isra, wajib kau percaya. Mikro tak wajib hanya sebatas suku kenapa ada perbedaan satu perjalanan tapi ada perbedaan konteks hukum bagi umat karena milka itu perjalanan yang sangat luar biasa begitu jauh ribuan tahun kalau disitu tapi dengan waktu singkat-singkatnya, baginda rasul sudah sampai dengan tujuh perjuangan baginda rasul untuk umatnya begitu luar biasa. Bapak Ibu tahu sebelum Allah mewajibkan utama pertamanya kepada baginda Rasul untuk kita semua 50 waktu sehari semalam. mau kapan makan? Ya enggak. Sehari semalam 50 jangankan 50 waktu 5 waktu saja sehari semalam sibuk masih banyak umat Rasul yang lupa akan kewajiban maka Al-Quran menyatakan akhir-akhir berita Allah jangan kau lalaikan nama sholah. karena solat adalah satu ibadah persatuan antara jasad dan roh kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita puasa jasad kita puasa roh kita tidur ya enggak? Enggak. Enggak. Enggak. enggak enggak tapi dikala kita salat Jasad kita gerah, roh kita pun hidup. Maka solat adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibu bapa rahimakumullah. Isra wal Miraj bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya baginda Rasul adalah makhluk Allah yang beda dari makhluk Allah. Allah yang lain. Maka kita sebagai umat baginda Rasul yang hidup di akhir zaman, tapi kata ulama kita masuk surga dulu dulu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, zaman Nabi Isa alaihissalam lebih dahulu daripada kita. Tapi masuk sorga lebih dahulu umat baginda Nabi saw. Kenapa bisa terjadi? Karena Rasulullah saw adalah makhluk yang sangat luar biasa pilihan Allah subhanahu wataala. Maka betapa sayangnya kita sebagai umat Rasulullah saw yang mengsiakan, mengabaikan. Kehidupan kita di alam dunia hanya semata mencari kenikmatan dunia yang paling tidak ada di muka bumi ini. Yang apa, semuanya akan fana, hilang jabatan, hilang kekayaan, hilang istri tercinta pun akan hilang. Walaupun saya lihat di dalam kitab Nasa'ahul Ibad, Rasul menyatakan, Allah al-amni'am madadu salihah. Nikmat yang paling nikmat, nikmat di atas nikmat, yaitu mempunyai istri yang solehah. Cuman ini langka, maka di dalam kitab yang lain, ulama menyatakan di akhir zaman istri soleha itu bagaikan gagak yang putih susah untuk diciptakan. Kata ibu-ibu, sama, cari suami soleh juga susah. Emang pada susah semua? Yang paling gampang suaminya soleh, istrinya soleh, soleh udah enak semua. Kalau kita punya istri solehah kan enjoy enak. Istri yang solehah mangut perintah suami taat, patuh sama suami, patuh sama Allah, patuh sama suami. Suami yang soleh mengerjakan kewajibannya sebagai pimpinan. Melindungi keluarganya. Menantapohi keluarganya. Dengan catatan seluruh yang kita berikan kepada keluarga kita. Harus jelas Allah. Itu paling utama. Karena Rasul Inna ma'bu istu liutami ma'makarimal akhlaq. Rasul diutus itu supaya terbentuk manusia-manusia yang baik. Manusia itu bisa baik Dikala asumsi makanannya pun sesuai dengan aturan agama. Maka aulabi. Jangan anggap enteng hal yang, yang tidak diperbolehkan oleh akal. Masuk satu suap haram ke tubuh kita, maka dia akan berkembang biak dalam diri kita. Bukan habis, tapi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Puan aula B, maka neraka lebih utama untuk menjadi kita. Nah, maka Rasul menapelikan undang-undang Allah kepada kita semua tiada bukan yaitu untuk menjadikan kita semua bahagia dunia dan akhirat bagaimana caranya mencapai kebahagiaan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala beraneka ragam cara ibadah sama Allah ini kita semua kumpul di sini jelas satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa menggunakan seluruh tubuh kita hadir dalam perayaan Isra dan Mi'raj mengaji maka Rasul menyatakan man salaka fitolabil ilmi yaltamisu fihi ilman ghufirullah ma taqaddama min dzambi ini kita semua datang ke sini maka semua bersih ternodai dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Insya Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua terus merutinkan kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala menjelang bulan suci Ramadan di seluruh tempat biasanya akan ada istirahat sejenak. Pelaksanaan pengajian-pemajian publikasi umum. Tujuannya kita supaya terus apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh 11 bulan kemarin. Kita aplikasikan di rumah kita masing-masing. Kemarin pembacaan Yasin seminggu sekali. Di rumah bulan suci Ramadan, kita membaca Yasin. Berkali-kali lebih baik membaca Al-Quran di rumah di bulan suci Ramadan. Tawasul berzikir kepada Allah di bulan suci Ramadan. Seluruh ibadah di bulan suci Ramadan akan diberikan di ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah, yang paling utama adalah mewajibkan kepada kita Allah melaksanakan solat lima waktu. Jangan sampai ditinggalkan apapun kesibukan kita jangan sampai terhalang apapun pangkat kita karena itu adalah satu-satunya yang akan memberikan pertolongan kita di hadapan Allah Subhanahu SWT berapa kali haji berapa miliar yang sudah kita keluarkan bersedekah apabila kita tidak lakukan hal yang itu sholat lima waktu kita abaikan, maka tak ada gunanya kita haji Tak ada gunanya kita bersedekah. Yang paling utama adalah laksanakan sholat Alhamdulillah Masjid sudah besar mewah Berjamaah jauh lebih baik daripada sendiri Maka melakukan sholat berjamaah Nilainya akan mendapatkan kelebihan dari kita kita sendiri belum tentu bisa diterima oleh Allah ibadah kita. Tapi dengan berjamaah, para guru-guru kita menjadi imam. InsyaAllah, ibadah kita sudah diterima dan akan diberikan lipatan ganjaran oleh Allah Subhanahu SWT. Mari dengan acara Isra dan Mi'raj ini, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Salah satu tanda kebesarannya adalah Ishromi Mi'raj bagi Nabi Rasul. Mudah-mudahan dengan Ishromi Mi'raj kita meningkatkan ibadiah kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Berzikir, Alhamdulillah, guru-guru zikir kita sudah ada di mana-mana sekarang berzikir. Tak korban, ilallah tiada bukan seluruh ibadah kita hanya untuk mencapai rida Allah Subhanahu wa baik berhubungan langsung dengan hablum minallah ataupun berusah dengan hablum minannas serunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beraneka kenikmatan kepada kita memberikan kehidupan kepada kita semuanya kita sebagai manusia hanya sebatas melaksanakan kewajiban kita dari Allah Masalah terima tidak terima menyasyarakat hak prerogatifnya Allah Subhanahu SWT Kita hanya membedakan manusia dengan makhluk yang lain Tadi saya ditanya oleh Pak Ustaz Bahari Bedanya manusia dengan monyet apa? beliau jawab kalau manusia pakai cincin monyet kagak kau pakai cincin hati-hati banyak itu yang kagak pakai cincin monyet semua <tuh> <tuh> <tuh> itu pak itu selalu beli cincin <tuh> pada saya membedakan antara monyet dan manusia sholat lima waktu biarpun pakai cincin berlian kalau tidak sholat sama saja dengan monyet ya enggak Cincin berlian, monyet bisa dipakai cincin berlian kalau kita punya kasih aja tuh moyang. Dia juga ada jari jemari. Tapi kalau dia suruh kita sholat, nggak bakal bisa dia sholat. Sholat mau gimana dia pasti dia bisa langsung lari. Ya enggak. Manusia bedanya dengan makhluk Allah. mulianya manusia yaitu mau melaksanakan sholat lima waktu kita bersama-sama bukan saya mengajari kita belajar bersana. bersama mengaplikasikan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita hanya ibadah kepada Allah seluruh rezeki yang diterima dari Allah kita aplikasikan kembali kita kembalikan kepada Allah untuk beribadah kepada Allah mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita semua dalam ibadah kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh Abdul Rahman Al-Ahdar di dalam kitab Sulaman telah menyatakan waqul akhri al-mubtadi musamiha wa kulli islahil nasihah billahi tawfiq wal hidayah wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Muqarum, Al-Ustaz Yusuf Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan ilmu Serta meningkatkan keimanan kita semua Amin Untuk kelas arah selanjutnya yaitu Doa penutup yang insya Allah akan Sampaikan oleh Ustaz Asyid, dengan segala hormat kami persilakan.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 Allahumma atau Waduh, manikunatuh, astolohayak yamin jamin muslimin wal Allahumma tawil amralna wa ashta sajdana wa nawwir qulubana wa satbit imananana wa asirh amlana wa asirjahnana wa ilal qoribna wa nishrika binna wa khi auzina fitni wa ya barizul huma ya ya bil ya Allah ya tamul baliy rahman ya tamul baliy rahim idfa'al kola wal bala wal waba awal mukarrufal muthayyibatu wasa'idatu walmihad ma tuharu hiwa wa ma qatwana bi tinahada khosah Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa baikna ramadan Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa baikna ramadan Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa baikna ramadan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربيك ربل العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala nabi rasmi Muhammadin wa'ala zannin allah <laughs> Bagyurwala, wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.